Desa wisata Cikolelet merupakan satu desa wisata di Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten yang menawarkan beragam daya tarik wisata. Salah satu daya tariknya terdapat pada keindahan pemandangannya. Wisatawan yang berkunjung dapat menikmati pemandangan Curug Lawang yang lokasinya berada di tengah hutan yang rindang. Daripada penasaran, bingung, cemas dan panik, langsung saja simak videonya.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 pemandangan Curug Lawang Curug Lawang merupakan air terjun di tengah hutan rindang yang dapat dinikmati wisatawan saat berkunjung ke desa wisata Cikolelet selain menikmati kearifan lokal yang ditawarkan desa wisata Pengunjung juga bisa melakukan kegiatan wisata alam di sini. Yang kedua, aneka ragam produk ekonomi kreatif. Beragam produk ekonomi kreatif dapat ditemukan di sini. Beberapa di antaranya adalah produk susu kambing Etawa, budidaya dan olahan jamur, serta emping melinjo. Kemudian ada kerajinan atap dari daun rumbia, olahan limbah dendeng ikan lele dan limbah, penyulingan minyak kelapa, juga budidaya burung puyuh wisatawan dapat melihat dan belajar langsung seputar pembuatan aneka ragam produk ekonomi kreatif tersebut yang ketiga pemandangan alam Selain Curug lawang, desa wisata Cikolelet juga menawarkan pemandangan alam selain air terjun yang tidak kalah indahnya. wisatawan akan disuguhi pemandangan sawah, danau dan pegunungan sambil berswafotoria di sana. Jika ingin menikmati alam lebih lama, ada area kemah yang dapat dimanfaatkan. Yang keempat, ada jalur naik sepeda. Bagi pecinta olahraga luar ruangan terutama sepeda, desa wisata Cikolelet memiliki jalur sepeda gunung yang bisa dimanfaatkan pengunjung. Yang kelima, kebudayaan lokal masih bertahan hingga kini. Desa ini masih mempertahankan nilai budaya seperti tradisi murah danau. Jika beruntung, mungkin wisatawan dapat melihatnya lantaran murah danau hanya dilakukan pada waktu tertentu. Adapun, Murah danau merupakan tradisi membersihkan danau yang diadakan setahun sekali Seluruh masyarakat akan menuju ke dalam danau yang mulai mengering dan mengambil ikan Selain tradisi murah danau, ada juga tradisi mamaca atau bertutur, rampah kok, tari alil, dan pertunjukan calung lah keindahan desa wisata Cikolelet, Banten yang bisa ibu jari rangkum Tempat ini sangat cocok untuk Anda berlibur bersama teman, kerabat ataupun keluarga. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Tekan like jika Anda suka, share ke teman-teman kalian,